Hai hey, sobat YouTube, kembali lagi dengan channel saya Sulistiono. Hari ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya orang-orang mencari minyak di dalam perut bumi. Wah, yang adanya di balik papan ini pengeburan minyak di laut kita akan telusuri gimana caranya ya ikuti terus channel saya jangan lupa subscribe dan like ya ini perjalanan masuk ke pintunya sobat youtube nah dulu apa? itu salah satu alat untuk pengeburan minyak di tengah laut eh nop, sana nop kita akan perjelas lagi iya ini... ya ini salah satunya alat pengeburan supply. minyak coba youtube oke terima kasih jangan lupa subscribe dan like channel youtube saya itu yang